that uh -huh. sahabat kita melempar umpan udang yang berasal dari sisa sahur semalam kemudian dicuci dan ternyata ini eh, sangat mengundang selera ikan-ikan di kolam ini hook up hook up hook up Ikan nila hitam, atau nila gif ini, kayaknya lumayan. Strike pertama, nila hitam bisa ikan nila babon, iya kayaknya babon stunting ini teman-teman. Memang tantangan mancing di rumah ini eh, kurang menarik dibandingkan dengan mancing di sungai atau di laut. Tapi eh, jam 9 atau jam 10 dapat memberikan keringat membuat kita berkeringat karena matahari pas eh, jatuh di antara jam 9 jam 10. Uh, ini mocel ini kayaknya mocel. Hook up, hook up, strike, strike, strike. strike. Selamat demikianlah teman-teman tantangan mancing di rumah semoga teman-teman terhibur dan kita semua merasa senang uh, di rumah